halo guys welcome back to my youtube channel oke okay, teman, teman semuanya aku mau kasih kabar gembira nih buat para pejuang rupiah pejuang cuannya. ya bahwa buat kalian yang mau gabung atau mau daftar di shopee affiliate sekarang kalian gak perlu khawatir ya kan kalau kalian cuma punya follower sedikit nih karena apa? karena shopee sekarang udah ngeluarin kebijakannya yang terbaru ya teman-teman yaitu tanpa minimal follower ya teman-teman jadi kalau Uh, misal follower kalian nih di instagram, facebook, tiktok atau di subscriber youtube kalian cuma berapa biji aja kayak aku ya teman-teman itu nggak apa-apa ya, teman-teman santai aja ya teman-teman jadi sekali lagi nih aku tegesin lagi tanpa minimal follower ya jadi siapa aja bisa gabung bisa daftar ya Nah, tapi buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu Dan yang belum nyalain lonceng notifnya, langsung pencet ya Biar nanti gak ketinggalan video-video uh, dari akunya, oke okay? Nah, tanpa banyak basa-basi nih uh, Tetap tonton video aku juga Jangan-jangan di skip-skip, oke okay? Oke, okay, sebelumnya aku bakalan jelasin sedikit uh, si Shopee Affiliate ini ya teman-teman jadi si Shopee Affiliate ini program ini ya teman-teman sangat menjanjikan komisinya komisinya sangat besar ya teman-teman dari yang uh, ribuan puluhan sampai ratusan juta ya teman-teman ya dan kalian yang cuma uh, cuma mau dari sharing-sharing aja ya teman-teman kita bakalan dibayar dari pihak uh, si Shopee Affiliate ini ya teman-teman nah kalau kalian nih yang mau daftar kalian harus pakai link resmi dari si shopee affiliate ya teman-teman karena apa karena sekarang kan banyak penipuannya teman-teman yang mengatasnamakan uh, sebuah program ya teman-teman ya tapi kalau kalian mau daftar pakai link aku juga bisa ya teman-teman bakalan aku tulis di uh, description box aku ya kalian tinggal cek aja tinggal klik nanti langsung tapi kalau kalian mau daftar dari uh, link si shopee langsung kalian bisa tulis uh, shopee.co.id slash atau garis miring aff ya teman teman nah oke okay, langsung aja pertama kita buka aplikasi uh, si shopee ya teman teman harusnya kalian udah, udah download ya kita buka kita langsung aja ke kolam pencarian ya. Kita coba cari eh, tas ya teman-teman ya, Tas cewek. Oke. Okay. Kita cari yang star atau star plus atau yang so teman-teman. Kalau kalian gak eh, cari yang star seller, itu nanti gak bakalan dapet komisinya. Oke. kita uh, ini aja ya teman-teman ya kalian klik produknya langsung tekan icon bagikan kalau udah kalian tinggal salin link kalau udah kalian saling kalian langsung ke catatan atau net kalian ya teman-teman ini kalau aku biar nggak hilang aja ya teman-teman ya kita tulis uh, nama barangnya tadi ya teman-teman ya tas lempang kayak gitu ya teman nah ini di bawahnya kita tempat atau salin link yang tadi ya teman-teman kalau udah kalian langsung ke browser Nah, kalian langsung uh, ke Shopee.co.id, ya teman-teman. Ya, kalian klik di sini, terus kalian salin link yang tadi. Oke, di sini kuncinya, ya teman-teman. Kalian klik "Jangan Izinkan", biar nanti kita dapat link yang panjangnya itu, ya teman-teman. Karena nanti kita pakai link yang panjang Oke okay. Nah terus kita klik yang link panjang tadi Yang atas ini Terus kalian salin Kalian balik lagi ke catatan kalian Kita taruh bawah lagi Ini tinggal disalin Tempel Kalau udah nih kita langsung ke Google Chrome ya teman-teman Langsung aja kalian cari uh, Shopee affiliate ya teman-teman, pakai affiliate program, oke. Okay. Jangan lupa kalian pindah jadi situs desktop ya teman biar nanti uh, semua datanya kelihatan ya teman. Oke, okay. nah buat kalian yang udah login atau udah masuk bakalan langsung ke page yang kayak gini ya teman-teman ya kalian klik yang tautan khusus atau custom link untuk link yang tadi yang udah kita salin kita tambah di sini nah di sini nih kuncinya kalian tulis universal space link slash atau garis miring ya teman biar ini nanti si linknya enggak error dan disupport sama si pihak shoppingnya dan untuk tag link yang pertama ini kalian tinggal tulis aja nama barangnya tadi untuk tag link yang kedua ini Uh, adalah uh, media sosial yang bakalan kalian share ya teman-teman. Tapi kalau kalian cuma uh, tulis di Facebook ya, itu enggak nggak menutup kemungkinan bisa di-share ke sosial media lainnya yang kalian punya. Oke, okay, yang ketiga ini taglinenya kalian tulis tanggal kapan kalian bikin ini ya, teman-teman. dan di bawah ini ada icon merah dapatkan tautan kalian tinggal klik nah, akan muncul kayak gini ya teman-teman langsung aja kalian salin tautan udah kita salin kita balik lagi ke catatan yang tadi ya teman-teman Kita tempel, kita taruh di e bawahnya tadi ya. Kalau udah kalian langsung ke aplikasi milishek kalian. Buat belum yang uh, belum download ya, belum daftar di milishek ini kalian harus download dulu di Play Store gratis ya. Kita edit, kita scroll. Nah, oke. Okay klik icon plus ini tambah ini kita tulis tadi tas selempang cewek nah. kalian bisa taruh harganya ya teman-teman ya. dan di sini url yang tadi udah kita udah dapetin di dashboard si Shopee affiliate kita ya teman-teman kita langsung tempel at least kalau udah kita preview kita lihat nah udah jadi ya teman-teman langsung aja kita publish okay. Okay. sekarang kita cek ke TikTok ya teman-teman. Ini TikTok aku bisa di-follow ya, teman-teman benar-benar lagi uh, mau merintis nih ya, teman-teman. Kalian bisa follow TikTok aku. Kita scroll, kita cari barang yang tadi tadi nah, sini. Tas lempang Cew. Udah ya teman-teman. Ini bakalan langsung uh, otomatis ke aplikasi shoppingnya dan langsung ke barang yang tadi udah kita bikin linknya tadi ya teman-teman nah segitu dulu video dari aku semoga bermanfaat jangan lupa langsung dipraktekin ya teman-teman so, bye bye thank you for watching